Baik, warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shallallahu Jumpa lagi dengan salam dari di sini Semoga kita semua tetap dalam iman dan ingkar Allah Subhanahu uh, ini adalah sampah elektronik yang nilainya bagi kami sama dengan emas seperti itu. Berharga sekali untuk praktek dan sebagainya untuk dicoba. Mungkin bagi sebagian orang ini ndak berarti Dilihat tapi sampah bagi kami penting sekali. Apa saja ini sampah elektroniknya. Mari kita lihat teman-teman. Oke teman-teman, ini bermula dari bersih-bersih gudang elektronik uh, di Alkolam Jaya karena petugasnya itu kurang memahami jadi uh, langsung dimasukkan di karung begitu saja. Uh, Rencananya mau dijual rongsokan begitu, tapi setelah infeksi atau cek lagi ternyata ini masih sangat berguna teman-teman eh, apa ini adalah kit-kit untuk pembelajaran elektronika dasar teman-teman yang di depan saya ini ya menggunakan soket-soket begitu ini ah, itu ada modul power amplifier zaman dulu untuk belajar begitu ini Sisanya praktek beberapa tahun yang lalu uh, apa Untuk tape recorder dan sebagainya Ini banyak sekali mulai dari Oh ini power Apa Subwoofer untuk Basoka Polytron tadi itu <tuh> Mulai dari Uh, rangkaian flip flop sampai dengan rangkaian microcontroller untuk robotika dan sistem kontrol itu ada teman-teman itu itu trafo teman-teman di trafo, sebagian sudah sudah di packing di ini di apa di oh ini speaker zaman dulu speaker dari kerdus ini sekitar 8 tahun lalu ya sebelum rame orang menggunakan dari kerdos speakernya di sini prakteknya memakai speak, apa kerduh dulu seperti itu. Nah ini RTC, real time clock untuk jam. <coughs> ya ini power supply, rakitan. Kemudian kami menemukan juga di sini ini motor DC untuk robotika zaman dulu. Ah ini apa ya ini ampli kalau nggak salah. Ya ini untuk VCD, untuk tape recorder. Kemudian Uh, ini power zaman dulu, <coughs> powernya untuk kumpu politron. Oke, okay. ini power supply, teman-teman. Kemudian, lagi ini uh, baterai lithium tadi, nanti ya. power tadi juga. Nah, ini power supply juga, teman-teman. Nah, ini komparator untuk... Wah, ini nyordernya belajar noda dulu ya. Itu komparator untuk sensor cahaya, itu teman-teman. Nah, ini HP jadul equalizer jadul juga power supply CPU uh, kemudian di sini ada headset juga ini masih bisa diambil speakernya Oke okay. ini untuk VCD ini ya dan ini power uh, zaman dulu ya Pakai TIP semua jaman dulu itu, spekon dan sebagainya. Oke okay, teman-teman, uh, untuk BCD ini ya, kabel-kabelnya kami jadikan satu di sini. Oke, okay. uh, ini untuk basoka itu ya. Nah itu untuk robotika seperti itu. Ini temennya yang tadi. Oh, untuk BCD itu, auto koplar itu ya, untuk BCD itu oke okay, ditumpuk di situ. Barang-barang beraganya setrika ini dan trafo, jadikan satu ini yang sudah di dikerdus. Oh, speaker ada, speaker kemudian ada juga untuk LED pembelajaran uh, LED berjalan. gitu ya, tulisan "berjalan" dulu. Oh, ini alat pressure bikinan sendiri zaman itu. Ini power oprek zaman dulu. Ya, belum waktu itu belum punya channel sih. Ini ada tulisannya Lamsadi begitu. Oh ya. Yeah. oke okay, okay, teman ini juga nemu gulungan apa? Kawat tembaga. Ini ada adaptor atau power supply SMPS ya seperti itu. Nah, ini buat buat konten-konten ini bisa ya, ini lampu juga kemudian ini kipas untuk apa CPU sebetulnya tapi bisa untuk power sih nanti seperti itu, kan emang kalau dijual atau dibuang kabel-kabel seperti ini nah ini untuk sensor dulu sensor pencari cahaya seperti itu, ini blender ya apa oh ini untuk mixer ya sisa-sisa dulu dibokar-bokar sama anak, anak itu ini adapter lagi masih banyak sebetulnya sih uh, ini ada aki atau baterai kering untuk lampu darurat nah ini ini dulu adalah robot pengikut garis line follower seperti itu cuma sudah dioprek-oprek itu sensor foto sensor pencari cahaya nah ini ada flip flop juga sebenarnya kit ini beli jadi ini, nggak bikin sendiri ini apa untuk kontrol motor ya seperti itu motor DC ada baterai tone control teman-teman wah ini asik ini buat konten-konten asik buat belajar lagi apalagi itu ada motor DC tuner TV nah ini adalah siti minimum kalau sekarang kan ada Arduino ya kalau dulu beli ini tahun 2013 terakhir kami buka di Malang begitu sebelum pindah ke Probolinggo ini sistem minimum untuk robotika sama ini untuk, -untuk driver motor ya tadi itu ya ya banyak sekali harta Karun nah ini gear untuk robot dulu robot pemindah barang Oke okay. ya seperti ini ini uh, mahal sebetulnya apalagi ini kan enggak semuanya Uh, rusak seperti itu. Teman ini relay juga Dimang, untuk kemana? ada juga penguat ini penguat uh, mikrofon teman-teman. Ya, ada motor DC lagi. itu ada Kiprok. ya ini sementara ada di kami simpan di kerdas dan kami masukkan juga ke karung teman-teman seperti itu. ya kami masukkan ke karung tujuannya ya agar lebih rapi sih. Ini kan dulu awalnya uh, ada di kerdos, cuma kerdunya dimakan rayap karena taruh di gudang itu ternyata banyak rayap di dinding-dindingnya itu dan lantainya. Lantainya padahal sudah dikasih pelapis ya, ini pelajaran buat teman-teman. Ini berharga sekali ini, nilainya jutaan sebetulnya aset ini. Itu ada motor DC, dimasukkan ke karung seperti ini sambil mencari tempat berlindung untuk apa untuk alat-alat ini buat bisa dioprek ambil komponen kanibal ini masih sangat bisa teman-teman. Gak -teman. lagi ini rantai-rantai ada gear baru itu. Semuanya masuk ke dalam karung jadikan satu seperti itu teman-teman. Kalau bisa taruh di tempat yang apa jauh dari lantai dari kelembapan itu sasisnya robot cuman dulu oke sambil nyari tempat oh itu ada hewan sambil nyari tempat di sini teman-teman tempatnya Alkoholam Jaya tuh sempit sekali teman-teman jadi kalau ngelas itu di pinggir jalan ini masih nyari tempat ya tempatnya seperti ini belum bisa membangun ya fatih itu ya nyari tempat nanti ditata ulang atau dibikikan rak baru bisa sebetulnya sih. Nah ini barang-barang yang tadi teman-teman sementara di sini dulu sambil mencari tempat. Oke terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan semoga Bapak dunia akhirat wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.